Ya. Uh, salam jumpa lagi. Ini gua Yogi. Di sini gua akan berbagi pengalaman untuk kedua kalinya ya. Kalau yang sebelumnya gua cerita tentang pengalaman bokap gua yang dia naik bis dan melintasi daerah yang namanya Alas Nah, sekarang gua akan menceritakan pengalaman gua pribadi yang gua alami waktu gua masih SMP atau lebih tepatnya gua menjelang kelulusan SMP. Ya sekitar bulan Juni atau Juli 2006 ya. Bertepatan dengan kejadian luar biasa yang terjadi di Jogja Jateng yaitu gempa bumi. Saat itu Gue baru aja menyelesaikan ujian nasional Dan setelah ujian nasional itu Gue free untuk beberapa hari Sampai beberapa minggu Sekitar 2 minggu kalau nggak salah Waktu itu Kejadian gempa itu sendiri Ketika gue benar-benar selesai ujian nasional Dan gue sedang menunggu informasi terkait kelulusan sebenarnya di Jogja gue juga punya saudara itu banyak saudara gue terutama saudara dari nyokap tapi alhamdulillah mereka semua baik-baik aja waktu itu cuman memang kerusakannya parah uh, tembok retak gitu kan beberapa atap yang rubuh gitu tapi sekali lagi bersyukur mereka semua selamat singkat cerita setelah mendapatkan kabar dari keluarga Gue kembali fokus untuk menunggu hasil ujian nasional gue Apakah lulus atau tidak Karena udah beberapa hari di rumah dan belum ada informasi Karena gue cukup bosen Akhirnya gue izin sama orang tua waktu itu untuk mampir ke sekolah Untuk sekedar main-main aja Nah, gue datang ke sekolah ya kan Dengan menggunakan kaos celana pendek Karena memang untuk anak yang setelah ujian itu udah gak ada kegiatan apa-apa lagi Jadi gak ada kewajiban untuk menggunakan pakaian rapi atau seragam atau semacamnya gitu. Karena memang benar-benar tinggal nunggu pengumuman pas gua nyampe di sekolah gua itu ketika gua baru sampai di depan gerbang itu gua melihat ada kerumunan, ada yang rame lah. Ramenya itu gue lihat beberapa ada teman yang gue kenal itu dengan baju yang sama sama gua gitulah, baju bebas dan juga ada guru dan guru ini juga lagi bergumul begitu dia kayaknya lagi ngomongin satu murid satu orang itulah bahkan salah satu guru ada yang lagi meluk teman gua ini gua kenal sih orangnya sebut aja namanya M lah gitu. Gue bingung dong akhirnya gua samperin kan ada apa nih ribut-ribut nih gua tanya salah satu teman gua ada apaan sih, kok nih? Pada haru biru begini, pengumuman udah di dium sekarang ya. Aku bilang, karena aku pikir waktu itu ternyata pengumuman mungkin lebih cepat atau bagaimana gitu, berbeda dari jadwal. Bukan, gue ngarang aja lo, katanya itu CM. Si uh, dia jadi korban gempa Jogja Jateng, dia bilang mati gua aduh terus iya terus si Bu ini gitu kan meninggal perlu diketahui teman gua ini ibunya juga salah satu guru di situ waktu itu selain dia korbannya ibunya juga meninggal Insya Allah, Husnul Khotimah gitu kan dalam jogja itu menurut penuturan teman gua mereka ini memang setelah ujian lebih memilih untuk pulang kampung untuk refreshing lah. Tapi ketika nyampe di sana beberapa hari di sana gitu kan gempa terjadi dan daerah dari kampung mereka ini adalah salah satu yang terdampak cukup parah waktu itu terkena gempa. Setelah gue perhatiin lagi memang bener aja Temen gue ini ternyata mukanya agak dipenuhi luka gitu. Tapi memang hanya luka lecet sih. Gue yang sekelas sama dia cukup sedih gitu Dan gue juga pernah diajar sama almarhumah ibunya Dan gue walaupun hanya kenal sebatas satu tahun gitu kan Gue cukup sedih Karena terus terang beliau itu orang yang baik Ngajarnya juga lembut tenang pembawaannya keibuan gitu dan dia itu terkenal nggak pernah marah tegas memang bahkan tegasnya itu juga udah cukup bikin kita patuh sama dia karena dia begitu lembut lah pokoknya entah kenapa auranya itu bikin kita nyaman selama belajar dengan beliau dan hanya dengan ketegasannya udah cukup bikin kita, atau mungkin anak-anak nakal di angkatan gue itu Diem lah, gak mau berurusan Dan respect sama beliau Gue cuman bisa memantau dari jauh kan karena masih rame Dan dia juga dikelilingin sama sahabat-sahabatnya, gue cuman mantau dari luar Gak lama gue berpapasan sama adik kelas gue Karena yang kelas 1 dan kelas 2 nya kan masih belajar biasa gitu kan dan setahu gua waktu itu mereka gentian yang mengadakan ujian semester si A nih namanya katakanlah kak dateng loh iya gue bosan gue di rumah abisnya gitu kan lu udah tahu berita soal bu ini meninggal tahu gue itu barusan temen gue di depan lagi di apa namanya dikelilingin sama guru-guru tuh lagi pada bela sungkawa sama dia ya lo kak sedih banget gue juga gue itu tuh baik banget ya bu gua... Si ibu ibu ini tuh wali kelas gua nih sebenarnya gini-gini gini-gini dia bilang. Iya gue tahu kok. Ya kan gue juga pernah diajar sama dia. Gue tahu gimana baiknya dia gitu kan. Kalau mau bahas ibu ini jangan di sini. Lagi anak ada anaknya gua nggak enak gitu. Kalau mau di warnet depan yuk. Akhirnya gue jalan tuh ke warnet depan. Sekitar ya 150 meter dari sekolah gua, gitu kan. Memang ada di sudut jalan itu kayak. Sebenarnya bukan warnet sih. Dulu warnet belum terlalu terkenal, jadi lebih tepat dibilang kayak rental PC gitu kan. Tapi berhubung, apa namanya, gue mendengar berita gak enak, berita yang menyedihkan, berita yang cukup bikin gue syok akhirnya gue berpikir, ah udahlah males gue main di situ. Karena gue bener-bener kaget gitu loh. Bener-bener masih nggak gak nyangka. Gue berpikir, alhamdulillah gitu loh, orang yang gue kenal di Jogja, di sodara, antara saudara-saudara gue semuanya selamat, tapi ternyata yang di Jakarta sendiri gitu kan, orang yang gue kenal yang notabene guru gitu malah. Beliau meninggal sampai di rental PC itu gue ngobrol-ngobrol sama di kelas gue si A ini kan, kita beli minuman gelasan, terus kita sambil ngobrol, kita numpang sama Mbak Warn apa rental PC-nya, dia juga kenal gue kan si. Adminnya ini jadi ya udah gak apa-apa, yang penting malu jajan di sini aja gitu. Ngobrol lah, iya Kak, gue juga dengernya kaget Kak, gue sampe nangis gitu kan. Gue bener-bener terpukul sekarang kalau misalnya setiap pada jam pelajaran dia tuh semua gak ada yang ribut tau Kak, cuman pada diam pada sedih kata dia, gak ada guru pengganti emang gitu, gak ada Kak. Oh, tapi tahu gak Kak kata dia, setiap jam pelajarannya dia tuh. Kursi guru tuh gerak sendiri tahu Maksud lo gimana? Iya. Jadi kalau setiap jam pelajarannya dia tuh itu bangku seakan-akan gerak sendiri kak. Ah lu ngarang lo. Orang lagi baru meninggal juga. Seriusan kak. Masalahnya yang ngeliat sekelas kata dia. Gua agak nggak percaya waktu itu kan. Karena gue pikir pikirnya orang baru meninggal kok. Udah aneh-aneh aja sih sudah di sekolah gue mikir gitu kan. Enggak lah. Lo jangan ngomongin hal yang kayak gitu nggak bagus gitu gue bilang ya tapi gimana ya kak kalau gitu kan gue merinding segala macam ya nggak aja yang lain lah jangan guru itu gitu terus ada lagi kak kata dia apalagi iya kalau setiap jam waktu sholat itu uh, apa Koran untuk wudhu tuh suka nyala sendiri ya Lu gak harus menghubungkan itu dengan Si ibu itu kan Bu guru itu kan Gue bilang Iya Tapi itu jam-jamnya tuh, jam tuh Waktu-waktunya tuh mendekati kalau dia siap sholat. Haduh udah deh Gue bilang Beliau orang baik e, Lu cerita begini tuh gak bagus Gue bilang Ya habis gimana ya kak ya Gue sebenarnya sedih banget gitu Tapi kok ya setiap kita lagi mikirin begitu tuh ada kejadian yang nggak enak gitu kak di sini ya udah nggak usah lu pikirin lah tapi Pikir, apa kalau mau bahas mendingan bahas kebaikannya jadi gue tau dia punya banyak kebaikan lah yang dia curahin ke murid-muridnya gue bilang lagi ngobrol-ngobrol begitu kan si adminnya juga ngomong lu ngomongin apa sih pada guru kita mbak ada yang meninggal karena kejadian gempa Jogja Oh ya Allah kesian banget ya dibilang gitu terus gimana anaknya gimana itu tadi ada gua ngeliat sepintas emang apa namanya ya dia juga kena ini sih hmm, kayak runtuhan gitu mukanya agak lecet kalau gue perhatiin cuman kayaknya di luka ringan gak parah tapi ya namanya kehilangan ibu ya dimungkin mungkin shock kali gue bilang wah gue turut berduka cita ya iya mbak makasih gitu kan akhirnya sempet hening lah itu beberapa saat karena memang yang ada di benak kita tuh cuman kebaikannya beliau doang nggak ada yang buruk lah bahkan temannya teman gue sendiri yang notabene anaknya itu juga nggak punya apa namanya sikap yang buruk kapal segala macam dan si adik kelas gue ini juga cerita itu sambil nangis gue bilang iya udahlah nggak usah nangis doain aja gitu kan masih kita berbincang soal beliau ada kejadian yang apa ya jujur gue takut gua kaget juga selain gua shock karena mendengar berita kehilangan seorang guru eh, kejadian ini malah bikin tambah shock lagi gitu jadi kira-kira begini saat kita lagi mencoba untuk ber cerita atau ngobrol gitu kan atau sharing sama adik kelas gua dan sama admin si rental PC. Tiba-tiba kita itu dengar suara motor, motornya melintas kan. Sebenarnya kalau motor melintas itu kan udah biasa ya namanya di situ jalan besar. Tapi yang mengagetkan tuh rinding Yang mengagetkan itu ternyata yang gue lihat itu adalah sosok guru gua yang sudah meninggal. Itu kok kaget loh Kaget gue bener-bener gua bener -bener. gua sampe Keringat dingin Tangan gue pun dingin gitu kan Gue merasakan Badan gue tuh Gimana ya Merinding hebat gitu kan Gue pikir itu gue cuman ngego Karena gue saking Kagetnya denger berita kan Tapi karena Sepanjang gue melihat Jalan dan motor itu masih kelihatan. Itu gue ikutin gitu loh. Mata gue tuh nggak lepas, nggak berkedip, nggak nggak melayangkan pandangan kemana-mana gitu. Nggak nengok kanan kiri. Gue pantengin itu motor. Sampai akhirnya pas di penggolan, pas belokan gitu, dia hilang. Karena memang berbelok motor ya. Gue pikir gue cuman halusinasi cuma setelah gua selesai ngeliat kejadian itu Yang gua kaget tiba-tiba kak Adik kelas gue juga di belakang gua, Kak lu ngapain kak? Enggak, enggak apa-apa Lo ngeliat yang tadi Hah? Ngeliat apa nih? Motor kak Anjir itu juga ngeliat Ya Allah kak Kirain gue juga ngikut Gue pikir lo ngeliat yang lain kak Kagak gue ngeliat ibu Ibu guru itu gue bilang Kalau misalnya gue cuman sendiri mungkin Ya bener halusinasi gue gitu loh Karena gue saking uh, Mikirin ibu guru itu ya Tapi masalahnya yang ngeliat dua orang Dan sebagaimana gue ngeliat dia sepanjang jalan Gitu loh Ternyata dia juga ngeliat Dan yang paling bikin gue merinding itu adalah Di antara semua hal yang gue lihat gitu secara jelas Ternyata guru itu ngeliat ke gue Ke arah gue Dengan senyumnya Dia kayak ngasih salam ah Gila sih uh, Gue masih, kalau masih mikirin itu Dan ternyata adik kelas gue juga Jadi seakan-akan dia ngasih salam itu untuk gue dan adik kelas gue ini Gue kaget setelah si sosok yang gue lihat itu gak kelihatan, Gue duduk lagi kan. Itu gue diem aja. Dan adik kelas gue juga diem aja. Si admin risih kan. Si admin rental PC. Nanyalah dia. Ngapain si lo berdua? Jadi diem-dieman begini lo? Kalau misalnya lagi pengen main. Main aja gitu sono. Kata dia. Enggak mbak. Gue cuman... Kaget aja Kaget apaan sih Iya gue barusan kayak ngelihat guru gue lewat aja Lo emang juga ngerasain gitu Emang kapan Mungkin Gue pikir dia juga ngeliat juga gitu Itu motor kan Dan dia pikir mungkin cuman Ya cuman motor biasa lah gitu Jadi gue berpikir mungkin kita bertiga juga ngeliat Gue bilang itu tadi motor tadi Pas lewat setelah gue ngomong begitu kok tiba-tiba hening lagi Tapi kalau gue liat di Mukanya si admin rental PC itu Dia mukanya pucat Lah ngapa lu mbak Hah? Lu jangan bercanda lu Lah kok jangan bercanda lah Emang tadi kan ada motor lewat gitu Ah gila lu Gue kagak ngeliat motor lewat dari tadi Kan jadi puyang lagi ya <laughs> Maksudnya tuh adalah Gak cukup Gue sama adik kelas gue itu ngeliat ada motor yang lewat gitu kan dengan sosok beliau yang Ada di motor tersebut Ternyata Si mbak Admin ini nggak ngeliat ada motor satupun pun lewat What dalam hati gue Lah Gue bilang jangan bercanda lu mbak Mata lu burak apa ya Gue bilang ya, Lu yang jangan bercanda lu Orang gue dari tadi cuman ngeliat angkot gitu Memang pas ketika motor itu lewat Memang ada angkot juga di situ. Nah, iya ada angkot tadi, maksud lu enggak denger motor. Motornya suaranya berisik begitu juga gitu kan. Karena itu motor lama gitu loh mirip kayak RS King. Kagak. Eh lalu, lu jangan ledekin gua lu. Mata gue masih jelas ya. Gua enggak dengar suara motor, gua enggak denger suara apapun gitu. Gue cuma ngelihat angkot gitu. Itu tuh bertiga berdebat gua. Berdebat gitu kan. Main salah-salahan. Lah lu ngelihat tadi, mbak dia sampe gua berdiri itu? Lah Kupikir lo bertiga, apa lu berdiri ngeliatin apa gitu. Jangan-jangan lu pas lagi liat guru lu itu ya. Ya iya, lu maksudnya ngelihat ngeliat motor sih mbak. Gue bilang. Kagak. Nah, akhirnya kita bertiga tuh sama-sama panik gitu kan. Terus adik kelas gue juga udah makin kayak takut gitu kan. Ya Allah kak, tuh gue takut nih kata dia. Enggak, jangankan lo, gue juga nih gitu kan. Itu yang namanya lutut lemes Gitu loh Makin Makin menjadi gua sampai gak bisa bangun Gue bilang Aduh entar dulu deh gua mau nafas dulu nih Gue kaget Bener Gue bilang Setelah nunggu berapa lama Akhirnya Gue mikir Udah di, di sini udah gak enak nih Gue pengen balik aja lah Kata dia Sama kak gue juga Pengen pulang kak Gue takut gitu alun ini nih berdua Mau ninggalin gue lagi habis ini gue sendirian nih Gue takut nih Kata dia iyalah mbak juga takut lu sih nakut-nakutin gua lah bagaimana gitu loh kagak mau nakutin kita juga takut gue bilang wah lu nih ngasih cerita gue yang kagak-kagak gitu emang mbak si mbak adminnya ini penakut kan ya makanya dia ngomel-ngomel gitu kan wah karena gue udah benar bener gak bisa ngasain rasa takut gua akhirnya milih pulang aja deh itu ya dengan dengan jalan aja saking takutnya itu gua jalan melayang rasanya lutut gua tuh sampai benar-benar lemes gitu kan jalannya itu susah ih bener-bener dah itu pengalaman yang gak bisa gue lupain sampai sekarang ya jadi kurang lebih itu yang bisa gue sharing ya. Uh agak nggak enak gue sebenarnya cerita ini cuman ganjil juga kalau nggak cerita terlepas dari itu semua sih tujuan gue bercerita ini hanya untuk sharing dan gue tetap yakin apa yang gue lihat itu bukan guru gue yang asli gitu dalam arti beliau sudah khusus khotimah insya Allah urusannya sudah selesai di dunia gitu kan insya Allah juga anak yang selalu mendoakan supaya beliau masuk surga dan yang gue lihat hanyalah Jin yang menyerupai beliau untuk saat ini. Kalau dulu mungkin gue nganggep mungkin ialah Sampai jumpa lagi ya. Dan terima kasih.